Kita melayani dan kita emang gak pernah mengatakan, "Dok, COVID obat gak ada." Kita melayani terus selalu mencegah kenapa karena emang itu realitanya, kalian semua. Dibohih bosku, gak ada yang namanya obat COVID nih, lah, covid -19 virus, basisnya RNA, pakai reseptor di sini, ngerusaknya pernapasan. Makanya obatnya meredakan kerusakan pada pernapasan Agar parenkim paru tidak jadi jaringan parut That's the meaning of hydroxychloroquine, afigan, dan plasma convalescence Saya dokter Dokter dari dulu bersuara ini Gak ada obat covid Dan vaksin itu mencegah untuk membuat antibodi kita kuat Kalau kalian pengen melawan covid perkuat antibodi kalian Narasi positif Makan teratur Lagi gimana kita bisa antibody kuat Orang warga aja bisa makan Inilah problem lingkaran setan di Indonesia Paham bosku? Orang menyuruh kita 3M Menjaga jarak, mencuci tangan Dan memakai masker Tapi lupa bahwa antibody kita muncul dari nutrisi Gimana nutrisi kita bisa tercukupi Kalau kita nggak bisa makan percuma kita melakukan 3M kalau kita nggak bisa makan bosku karena antibodi muncul dari nutrisi bosku itu yang jadi hal paling penting antibodi muncul dari nutrisi 3M itu hanya mencegah droplet masuk tapi quintet sebenarnya adalah antibodi kita. Gimana nih kita masih kuat? mau kuat kalau kita nggak bisa makan? Itu yang saya tanyakan selalu ke pemerintah di atasan. Logika tanpa logistik itu anarki semua, saudara-saudara. Logika tanpa logistik itu anarki. Gimana kita bisa kuat kalau kita kelaparan? Gimana kita bisa selamat kalau kita nggak bisa makan? Gimana kalian mengharapkan kita selamat dari covid kalau kita kejepit? Gimana kita bisa selamat dari virus pandemi kalau kita nggak bisa makan tiap hari? Kalian yang duduk di atas itu bisa makan tiga kali sehari dengan buah-buahan dilayani oleh ajudan. Tapi di bawah rakyat kelaparan. Dan kalian mendendam mereka dengan 3M. Saya jawab sekarang, saudara-saudara. 3M tidak akan berguna kalau tidak diri nutrisi yang baik. logika tanpa logistik 3M tidak akan ada guna kalau kita tidak diimbangi nutrisi yang baik makan cukup gimana kita bisa menang melawan covid kalau rakyat kita masih ada yang kelaparan keadilan kita hanya setengah-setengah Pam, -setengah. 3M, 3T dan nutrisi 3M memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak Tes treatment itu nggak akan ada gunanya kalau warganya kelaparan. Karena yang paling penting adalah antibodi Gimana kita bisa mencapilkan antibodi kalau nutrisi kita tidak tercukupi? Karena nutrisi itu awal dari imun yang baik. Karena virus covid gak ada obatnya. Obatnya antibodi Gimana itu media memberitakan obat covid ditemukan? Obat covid ditemukan. Obat covid ditemukan. Obat COVID ditemukan. Jika kamu bisa menstabilkan nutrisi, antibodimu akan kuat. Pikirkan nutrisi wargamu terlebih dahulu, baru edukasi di 3M. Karena warga di cilincing nelayan, saya edukasi di nelayan. Mereka nggak bisa makan tapi mereka pakai masker. Yang mereka mati kelaparan tetap akan kena karena mereka kelaparan. Kalau orang kelaparan nutrisinya rendah. Paham bosku? Saya nggak pas apa itu karantina PSBB karena udah telat semua nggak usah bicara soal karantina lockdown PSBB karena itu harusnya dibicarakan di bulan Maret April Mei yang penting Jakarta dulu tapi yang saya bilang sekarang adalah penuhi nutrisi warga agar COVID bisa dicegah 3 M tidak akan berguna kalau misalkan warganya kelaparan karena antibodinya juga rendah antibodi tercukupi kalau nutrisinya tercukupi that's it bro. That's it bro, obat covid ini renek, obat covid antibody masing-masing orang, vaksin sekali lagi, hanya pencegahan. Tidak ada obat covid, camkan ini semua, Neymar 4 dari covid sembuh, karena atlet, kalian cek pebasket. Orang basket kena covid pada hari sembuh, kenapa? Nutrisinya tercukupi. Neymar tiga hari bak, sepak bola positif covid. Robert Pattinson positif covid keluar karena nutrisi tercukupi. Itu fakta. Di lapangan, Eropa, Amerika, Cina sudah membuka itu. Nutrisi yang mencukupi, itu adalah solusi untuk mengatasi covid. Kau pengen covid kelar, kasih wargamu makan buat apa kita menjaga protokol kalau warga nggak makan nutrisi itu adalah gizi seimbang dia tinggi protein daging dagingan karena protein merupakan penyumbang sel imun